Satur hmm. paste, ya kan? Serol, ya, jadi <laughs> Ini pakai ban barunya Achilles, seperti itu ATR2 baru keluar Iya, yeah, nih, Emmanuel Amandio, gimana kabar, Bos? Ya, yeah, baik dong. Lagi-lagi. Jangan <laughs> lagi. juga sehat. Jangan <laughs> sehat, ya? Semua sehat, kan, <laughs> ya? nih? Amin. Ya, gue manggil gue, gue biasa manggil Dio nih, jack-jack ngur, tapi semanggil dia tuh kayaknya mesra banget. Ini gue kayak bersanjit oh. pacangan oh. gitu. <laughs> <laughs> Gili banget. Lu lagi, sekarang lagi ngamainnya nih? Lagi kita PMP kami, lagi beresin apa sekarang? lagi jadi... Mbak lagi banyak, ada yang mobil sih Om Mobil beneran sih Oh... Jadi mobil, mobil... Asyik jadi aja, yang, ya... Ada, banyak, ada yang rebuild mesin, ada yang bikin... Uh, mobil lagi, gitu Terus ada yang... Ada beberapa ongoing project yang harus gua... Handle... Dengan SDM yang mini-mini gitu kan, jadi bener-bener taking a really good time every single moment aja ya iya yes emang semua juga gitu sih ya lu baki di sekarang ngontir terakhirnya di rumah ini ya berarti iya ada ada satu yang di rumah ini ada satu yang berenang benar tapi tetap ada satu yang masuk buat sebenernya at least running loh. kayak hari gak, gak kosong gitu loh gak kosong ya lu hari ini per hari ini ada mobil yang ibaratnya Uh, lagi ngegantung nih Lagi gantung ngejul kerja, nggak berapa mobil sekarang Untungnya, untungnya nggak 100% persen nah semuanya mobil mobil kosong sih Ada yang mobil udah Kayak kemarin sebelum ikan udah gue siapin Emang gue takerni nih, di, di bulan ini harus setidaknya tinggal nyalain doang lah oh. gitu. Basicnya ada yang tinggal dan pacap-pacap sih Ada juga yang gue harus bangun lagi Tapi itu, dulu uh, bub itu masih panjang gitu Oh ya lu apa wujud uh, di apa buren sawit sih ya? buren iya, masih yang uh, masih yang lama kan buren sawit kan masih lama tapi yang pure sekarang mobil lagi yang uh, yang lu belum kelar bangun ada berapa tuh gua masih ada pr nih.. oh masih lumayan sih gua gua, gua, gua queue ada empat enam mobil loh anjir itu yang ngantri yang ngantri doang Parah. yang orang lain mobil customer ya Nah, mobil tim mobil tim sendiri, lu ada mobil tim? berapa mobil sekarang tim, sekarang gua ada handle 3 5 mobil tim 5 mobil tim? eh iya, enggak, enggak, ada drifting doang no, nah. kan oh enggak, enggak, ah, sorry 5 mobil tim, satu mobil touring ya total sih mobil balap ada 10 sih ada sih om, dipegang ah, sih cuman mobilnya ya gitu ya emang ya ya harus kita kontrol orang nih sebenarnya orang tuh yeah. dikit soalnya kan ya cuma ya, ya itu sih tapi paling nggak kan aset udah ada ya aset udah ada jadi kebanyakan yang gue kerjain itu ini preparation-nya di tempat gue di lima lima nanti di lapangan biasanya ada tim lain yang handle di lapangan gitu oh oke okay, oke okay, jadi seperti cuman sebutkan kan balapan gak mungkin tuh cuma orang iya, kan cuma tiga kan jadi, gue hmm. kalau ditek mau supervise, uh, tim gue supervise mobil yang kita bangun gitu. Hmm. jadi lu gak mungkin juga ngeliatin semua, kan? Ya, gak mungkin ya kewalahan sih. Hmm. Pasti kewalahan lah, karena gue cuma maksimal bisa megang, tuh sebenarnya maksimal mobil yang build tuh cuma tiga mobil build. Heem, nah, kalau yang stok-stok, sih mau lima juga aman sih. Stok ya, stok kayak gitu itu setengah ya. nanti nanti buat dikampak juga dong apa ya? bisa buat dikampak juga dong? buat kanibal. Nah, udah ya. sekarang sih udah ga ada kampak-kampakan sekarang bikin mobil sekali jadi ya. udah susah, udah selesai dulu gue. kan udah selesai, masanya udah ga begitu Kalau dulu kan kita bikin mobil kan emang buat tabrak-tabrakan kan? iya iya, jadi ya. At, at dia mau kita ganti sasis deh ya. udah, sasis ya. dikampakin ya. makanya gua ada sasis-sasis sefiro tuh dulu begitu Oh, oke okay, oke. Okay. Nah, mm -hmm. ya ini kalau buat yang nonton nih, gua kenal Manio lumayan dari beberapa tahun nih ya, udah empat tahunan. Saabat asli. Iya, udah ya kayak gua kenal dia dari, ya. dari, dari dari lu tuh dari kenal dari asli dari asli drift sih sebenarnya kan awalnya. Ya, si drift. Tapi ya. bangga juga sih. Dan salah satu momen <laughs> yang bikin gua kesal tuh gak, ketika gua di Jepang ya Nabe. Gua nengok ke atas, si kampret fotonya ada di atas baga ternatangannya sialan, <gat> Nani. Itu gua bilang, padahal kalau ada perang. ngomongin kasta nyetir, di hiat adu aja bodoh. Ya, lu tahun berapa tuh? Ya? Itu kok salah, fotonya 2016 ya? Eh, <gat> iya, 2012 itu. Sebenarnya eh, 2012, 2012 ya? 2012 12, kan? Pokoknya itu gua lagi... ...lagi pertama tamanya ke Jepang, iya lagi murah-murahnya banget, waktu itu kan. Lian ya, tuh masih 97 tuh dulu, gue kesalah Itu lagi lu balap yang apa tuh, yang di di One gp apa yang 2FD? Di 1GP Di 1GP ya? Oh, di mm 1GP -hmm. yang apa? Auto, yang gue sempet-sempet tuh yang auto apa? Auto polisi kan? Auto polisi, jadi banyak sih di 1GP kan tuh kelilingan Kelilingan nah, Jepang kan, atas bawah kan? Iya, gitu Jadi, semuanya sih Ya, kita muter aja tuh Kalau itu, tour. Setahun. Gak. Oh iya, lumayan tuh. Soalnya gue sempet nonton juga yang auto-polis. Uh, QTT lumayan ya, 99 ya? Iya. Yeah. Yeah. The best yeah. QTT sih sebenernya di Oda sih yeah, sebenernya. Yeah. Itu kedua. Dua. Itu yang kedua? Berarti di Oda Cangka? Maksudnya, no? rank-ranknya kedua Dua. di umumnya. Oh. Hmm? Cuman saya, yang, yang, yang gua nonton di auto-polisnya... Cucilnya uh, hujan ya, jadi nggak atur-lihatin ya. sih, kalau gue ngeliatnya nggak ya. menarik untuk kita Kurang. otor gitu loh iya udah gitu treknya juga jauh-jauh nggak kayak di Odaiba kan di center gitu ya. iya itu di luar atau gitu. di pantai nah, ini gue pengen ngobrol-ngobrol nih gue sempat lihat berapa udah seminggu lebih kayak ini nggak kenapa saya melalui Degro Savior itu udah ngomong di gue apa ya, nggak? yang King of Asia Hmm, kita kasih lihat oh. King, King of Asia, King of EA. Yeah. Ini, ini ini bukannya bukannya uh, ini gua dapat uh, dari Papa Theo AM ada beberapa uh, Sofia, yeah. ini Tamer Tamer, Tamer AM ini teman gua sih, dia orang Kuwait. Oh, jadi dia dia spotternya saat teman gua juga orang Kuwait itu Jadi seperti di video, -video itu. Nah, lately eh video ini ramai di TikTok om sebenarnya iya yeah, iya, yeah. ini di youtube bagaimana gue, tadinya udah bakal nongong gitu kebetulan nih, Iya. Yeah. di nih ya Dan soalnya kan, satu sisi di dunia drifting ini, gue bukan entertain kan yang maksudnya bukan, ya youtube channel gue ya biasa aja gitu jadi bukan memang bukan konten gitu ya, kan <laughs> kalo artis loh. iya <laughs> <laughs> kan itu ya. gue <laughs> terlalu, terlalu subuh urusin teknik teknikal. Iya, ya. emang kalau ini yang nonton tahu nih ya, mungkin drifter Indonesia satu-satunya yang pergi di uh, US sama Jepang cuma lu kan? Ya, by far yang nekat baru gua ya. Ya kan, sambil lu ke Diwan apa, uh, yang di eh D1 sorry, sorry, yang di Rusia apa? Uh, ya, RDS, RDS kali itu yang R yang bisa dibilang cukup jauh kan itu kan nek lagi. Iya, pojokan <laughs> gitu. Iya, tapi semuanya sih itu semua eh, apa ya, Om? Bisa dibilang bisa aja dan tidak bisa aja sih semua hal-hal itu ya. Kayak FLUS B1 itu semua jalurnya itu emang karena jalur pertemanan semua. Oh, itu. jadi lu kayak diundang gitu apa gimana? bukan, Jadi, contoh kayak misalnya di US gitu ya. Heeh. Hmm. kan itu pas banget ketika gua habis menang Formula Drift Asia. Mm -hmm. gue emang dapet kan gue juara tiga tuh overall tuh di tahun itu kan, iya. iya. nah itu emang ada license ya, jadi kalau lo menang itu lo dapet license untuk bisa ikut di US Pro license. itu sorry yang formula yang formula dari Asia itu yang waktu di Singapura ke Malaysia yang menang? Ya, itu kan, Asia iya, Asia itu keliling kan, Southeast Asia tuh. itu kita kayak mobil tuh dari Indonesia tuh? dari Indo Hmm, jadi gue kirim Silvia gue ke Malaysia, Singapura, Thailand tuh keliling jadi mobil setahun di luar negeri pasir itu udah yeah. sultan banget sih ya, indo yang yang ada hasil, jadi Silvia gue juara Formula Drift Asia tuh, pada ada jamannya pasir, <laughs> tapi masih ada mobil lagi? bapak? masih ada mobilnya? pasti ya, ada mobilnya, ini lagi 2000 lagi mobilnya oh, tapi belum pakai belum, belum, nih, dari sejak itu sempet sempat pakai pakai ga? belum, jadi itu sebenarnya gue punya sylvia tuh beberapa om jadi orang kan juga bingung nih, video sylvia siapa sih gitu Heeh. Hmm. gue tuh, gue tuh sylvia total yang ada gue handle tuh ada 6 di sini 6 6, 6, 6. mobil, kurang lebih kalau nggak salah ada 6 sylvia jadi gue tuh suka pake Silvia yang berbeda-beda oh ya makanya orang yeah. bilang dulu lu yang ngabisin mobil mulu ya ngabis mobil sylvia berkurang bindo sih yeah. lu ya <laughs> iya yeah, mau nanti temen gue jual punya gue, temen gue bikin lagi dibuat lagi, nanti gue buat gue buat tanding, gitu-gitu, muter deh ya. Ya, muter aja deh, balik-baliknya ke lu juga ya iya yeah. oh, nah dari situ lu dapet-dapet uh, tiket tuh untuk masuk ke FD uh, US iya, yeah, berbarengan dengan pas gue emang sekolah di sana. oh, iya itu tahun 2000 <Sess> <Sess> berapa? 2011 lah ya? 12, 12 ya. ya? ya, 11, 11 12 lah iya. nah itu lu, 2000, 2010 dulu sih FD-nya 2010 jadi iya. gini, di situ gua setengah musim ke setengah musim oke okay. jadi nggak full musim, jadi gua salah entry nya harusnya masuknya di, per, di awal tahun, itu masuk di pertengahan tahun dan berakhir di pertengahan tahun gitu iya. oh, jadi lu bukan di awal uh, season ya, jadi perang, -perang season Bukan. final, masuk lagi baru, setengah ngebeli iya, yeah, sekarang gua ngikutin jadwal gua sekolah dulu, gitu salahnya oh. gua masuknya winter nah, oh. ini, jadi gua 2 bulan sebelum design itu gua ada eh, bulan sebelum design itu ada di US oh, panther nah ini nih, gua ada video lu yang ini nih nah, kita ngobrol dulu nih ini lu lagi ya, nih ini lu lagi ya ya Eustika nih, ini, uh, eh di tahun berapa nih? 2012 sih? Ini, ini, long, ini long, long Beach 2011 nih 2011 ya, dia postingnya 2012 nih Nah ini mm -hmm. ya Kak, kalau kita nonton serunya nih Ini uh, baru masuk kah atau? Ini oh, baru ya, masuk ke kanan nah. Hah? Apa ya ini lu baru-baru pas -baru, uh, awal, awal masuk atau udah mulai berapa season? nah ini ini udah tahun berikutnya nih, yang pertama kan gua di Las Vegas tuh yang tabrakat oke mobil yang sama uh, ya, yang lu pakai nih? M Toyota iya Toyota. mobil yang sama gua pakai. oke okay. okay. jadi jadi dulu ya gue baru, bela baru, baru belajar, ini sih baru-baru belajar tinggal banget tapi ya lumayan hasilnya. ya anjir Kita oh, sih nih oh, anjir bukan iya yeah. aja lihat video ini masih ngayang kak lumput pernah kesini wah <laughs> yeah. oh. ini cukup aneh tapi <laughs> apa grippingnya in out in out ya dan iya yeah. ya yeah, ini salah ini sih bisa gua bilang walaupun gua cuma end up di tiga dua ya ini cuman masih di 2 ya? oh ya di 2 nih masih tiga dua, kok perpaduik Amerika gak pernah toh menembus belas besar emang susah banget pada zaman itu. Dan guanya juga belum belum develop hanya kiri kan. Sekiranya masih boleh ya, ini masih skillnya masih. Mas. nya tanah yang halus, menurut yang halus ya. Iya, gitu, udah gitu mobilnya kan terus kiri kiri ya kan. Oh iya iya. Ya, tapi buat sendiri bukan mobil sponsor, tapi ya beli. Oke, okay, nah. ini lu bang maksudnya beli sendiri bukan bukan uh, bukan sponsor dari kayak Bukan. Berapa kan lu kayak eh, di Jepang lu minjem gitu kan? Nyewa mobilnya kan? Bukan. Jadi gua beli, nah, gua beli terus gue store di workshop teman gue gitu. Sangat sangat great terus lah teman dulu juga. Oh. Cuman gua beli yang pas pembalap juga, jadi ya tulis mobilnya cooper sedikit lah. Tapi kan waktu itu murah om, mobil gini cuma lima ratus juta gitu, gua udah bisa ikut FD B. Oleh kondisi lu bekas balap juga, jadi ibaratnya udah 80% jalan sih ya, udah. Yeah. ready ya ya, tapi tinggal kecepatan sedikit ya. Tapi ya ini, ini sih gue bisa bilang ya, gue cuma ngambil pengalaman lah. Tapi not bad loh, gue di sini, QTT kelima loh, ya di sini nih. Ya, di, di nah makanya kan, gua tadi lihat dulu, ya di sini kan, dulu kan, Iya di sini kan, kan, ya ya Nah, di sini kalau, kalau nggak salah sih, gue sempat... Nah, ini kita, kita kita kita tonton deh. Ya. Pertama sih, lu liatnya bagus sih. Iya. <SILENCIO> tapi gue berjarak nih. Iya, awal oleh initiation ya. keluar oh, in ya. di Indonesia ya. Gue ketinggalan juga sih, jadi lumayan. Oh -oh. Jadi, satu, gue kalah banget. Hmm. <SILENCIO> Karena waktu itu, Achilles belum ada blub ban-ban yang uh, semi-slick, kan. Sedangkan yeah. lah oleh yang semi-slick, gitu. Oh, nah, tapi lu udah, udah pakai ban Achilles waktu itu, Bu? Oh, di sini udah, udah karena apa? Karena sponsor, kan, atau murah? Karena sponsor? Iya, karena, karena, karena, karena sponsor, karena sponsor. Nah, ini nih, udah, ya, ini udah, ya, jadi. Ini pakai ban barunya Achilles waktu itu, ATR2 baru keluar. Heeh, hmm. terus gue disuruh coba. Nah, karena kita nggak ada uh, data air, sekian dua puluh belum sebelum ada, jadi kita... Yeah. Kan? gak tahu tuh cara ngerti apa, cara cari set up nya gimana jadi ya masih ketinggalan oh, oke. iya, si lu dari, dari, dari start kelihatan banget ya ketinggalannya ya oh, oh iya makanya lu pas itu inisiasinya jadi kayak kayak telat gitu ya kayak agak telap dimasih mm -hmm. akhirnya dari sini mobilnya tuh dijual tuh om ke Brazil, oh, salah oh, oke okay. karena lu balik juga ke kan waktu itu apa ya karena lu balik ke indoh juga kalau yang juga pulang ke Jakarta juga kan? Hmm. Karena oh gue pikir gue pikir kalau di Jakarta lebih lebih nyaman lah karena teman gue banyak ya kan gua bisa banyaknya -banyak melakukan hal, hal yang lain. Oh iya. Mm -mm. Ya kan? akhirnya dari da, dari dari apa dari mobil ini gue beli yang di Jepang. Oh hmm. yang dari sini lo pindah ke Jepang duitnya nih ibaratnya? Iya karena waktu dulu. Korum Madrid, Mandi wajib itu masih equal hmm. Balapan gengsinya itu masih equal gitu. Jadi gue pikir ya. gue pulang ke Indonesia Pulang pergi Jepang lah tinggal jadi murah oh. Iya hmm. nah, Jadi udahlah gue pulanglah, lah Terus gue beli mobil di Jepang lah ya. Berarti lo uh, F di Jepang gak pernah masuk dong? Kenapa sih? Di Jepang gue masuk Pertama kali F di Jepang ada di Jepang hmm. Itu gue juara 4 Juara 4? Karena mm -hmm. kan udah di tahun 2014 tahun itu ya? iya, yeah. oh lumayan dong udah tahun 3 tahun setelah ini ya nah ini yeah. masuk, uh, masuk F di Jepang itu, lu sama telakonnya kayak waktu di US ga sih? lu harus apa dulu, harus apa dulu? sama, basically sama kok, requirementnya sama gampang sekali <laughs> nah kalau kita ngomong ini lah ya, kalau banyak kenan ke gua kan Arsi, lu balapan di luar gimana ya? Asal lu punya duit, datang balapan gitu kan? Nah kalau yang hmm. di FBU S ini kan lu mesti dapat tiket kan? Nah berarti apakah ya. di ini gue punya duit, gue bisa bisa langsung balapan nggak sih? Maksudnya bisa ikut balapan nggak atau harus ada? Gak nggak bisa, nggak bisa beda. Jadi kalau lu pun punya duit, hmm. satu lu harus dilihat petition. Petition itu apa? Petition kan lu lihat lu record lu, lu seperti balapan apa aja nih. Oh. gitu, di, di thrifting ah. kalau lu udah pernah ikut kayak ya kayak gue nih, gue udah pernah ikut off di One ada, ada report ke, di US, berarti otomatis pas masuk ke US, udah pasti pro oke okay. hmm. tapi kalau lu cuman belum punya belum memenuhi, atau belum kuat ya mm -hmm. itu lu masukin prospek atau pro2 tuh zaman dulu tuh, sekarang prospek kan iya, yeah. jadi lu harus dapetin license pro lagi gitu Oh, license pro jadi, dulu. Uh, pro speknya, itu kalau lu ada uh, petisinya lagi, dia baru masuk yang ke pro-nya. Mm -hmm. jadi buat dapetin pro-nya gimana? Bisa lu, kalau lu emang orang, kalau kita orang Asia, kita mm -hmm. bisa ikutin di Formula Drift Jepang, kita ikutin semua event FD Jepang, kalau kita champion, mm -hmm. uh, atau tiga besar deh, itu, kita dapat pro-license buat di US uh, FD pro. Oh, buat di pro, US buat US-nya. Buat US-nya. Nah kalau berarti f Jepang itu lebih lebih gampang dong maksudnya kalau untuk uh, karirnya lah, niti karirnya gitu kan? Oh, enggak juga, ya eh, susah juga. Sama juga, enggak semudah itu. Enggak semudah itu. Nah paling semua kejuaraan yang udah bertaraf Formula Drift lah, Fashion Drift mm -hmm. Series dan begitu-begitu deh ya, yang kita sering download mm -hmm. itu sebenarnya sama aja pembangunannya sama-sama semua level of dan level of the narrative mirip-mirip hmm, karena, eh, eh, karena masuk ke situnya susah sih ya nggak, nggak, semua orang di yeah. situ ya iya, yeah. udah gitu kan di negaranya itu kan event itu bukan event uh, bukan event kecil, event besar, dibilang ya oh. jadi yang bisa masuk itu situ adalah tim-tim tim-tim besar, atau tim-tim yang ke tim financial-nya juga bagus, bisa ikut hmm. gitu nah, itu kalau masuk gitu itu tuh Uh, event lokal kita kayak di Indo itu bisa dihitung gak sih ke mereka? bisa jadi portfolio maksudnya kayak oh nih gue udah pernah balapan di event di Indonesia tuh ini, ini, ini, ini gitu bisa gak sih? bisa, bisa bisa ya? <tuh> bisa cuman gak kuat, jadi kayak waktu gue di ONGP dulu ya hmm. itu waktu pernah kayak di ONGP kan gue masukin uh, apa namanya list career list lah ya, jaman dulu gue di Indonesia pernah ikut apa aja gitu-gitu kan. uh, ya yeah. Nah, habis itu, apa namanya? Itu masih ditolak di di, di, di one Corp ya? Oke. Gitu. Masih taruh nggak? Oke, begitu aja. Iya, ya. pokoknya salah satu gua kenapa bisa dapat membuat kartu itu kan gara-gara dibantu sama Daigo kan? Oke. Okay. Jadi, tapi walikap, Nah ini seru. Nah, ini seru nih walikap. Jadi walikap itu, pokoknya waktu itu gua dituntut. Harus bisa juara minimum 16 besar lah, Maso. Oke, okay, oke. Okay. Asal lolos 16 di top 16 udah aman. Aman. Aman. Itu dalam-dalam berapa? Ya, dalam dalam satu-satu-satu uh, event balap atau ada sequence-nya tuh? Lu minimal dalam satu event balap. Oke. Okay. Jadi, Jadi di WNJP itu kan agak ketat, kan? Jadi hmm. di WNJP-nya lumayan, lumayan ketat. Jadi hmm. dia di di top 16 itu harus benar-benar a welcome driver, Om. Hmm. Nggak bisa yang kita asal penyeduh itu, iso iseng ikutan nggak bisa harus yang Ya lo masuk 16 besar ke Wanjib itu ya lo Lo coba deh ya tadi masuk 8 besar 16 besar kan susah kan? Iya iya susah banget gila nah, Ya kan? Jadi, susah banget ya, lo masih ada berapa kualifikasi Ini kan kualifikasi cuma satu lo bayangin Ya kan? Uh, Jadi dari 60... Dari 60 orang itu dulu ke 62 banget, tuh yang banget udah masuk itu Itu gua harus masuk setidaknya 16 besar dong 6. Jadi, kalau pengalaman lu yang di FDUS itu yang ibaratnya kalau dihitung sebenarnya satu, satu, satu, sesi sih satu, cuma setengah depan, setengah belakang kan, itu satu, bisa dipakai buat e, kunci masuk ke dalam D1 langsung tambah card gitu, gak bisa, paling cepat D1 pada, ketat pada, ketat E1, Pak, ada, pada waktu, waktu. waktu itu paling cepat D1 oh, <laughs> tapi kalau masuk coba masuk FD nya Jepang bisa tuh dengan, dengan lo punya, punya pengalaman track record yang pernah di FD US bisa, bisa, tuan, masalahnya dulu waktu gue pertama kali di F FD Jepang kan belum ada Oh FD, FD Jepang, Jepang ya. tuh baru ada setahun ya, setahun setelah di ya Setelah Iya FD Asia baru lagi ada, ya. FD Jepang belum ada Oh, iya gitu. kalau lu FD Jepang udah ada mah, lu masuk ke FD Jepang lebih gampang, karena lu Lebih muda, gampang ya, karena Lebih udah Karena yang di US nya kan Iya, oh. jadi akhirnya gue masuk lah Pertama kali tuh gue inget tuh Gue disuruh sono 16 besar. Gua pokoknya finish om ketujuh. Oh <laughs> iya, itu dia ya, langsung dapat <laughs> Nah, dari situ lo next uh, uh, event balapnya lo udah masuk berarti kan? undang-undang KTP-nya di kan. Udah, udah dapat di one license, udah aman. Oh. Nah, itu. itu mungkin noh jangan susahin mungkin orang Indo untuk masuk balap di luar gitu. Oh. Ya. Itu yang lu bilang Nggak, nggak sembarangan orang bisa masuk di GP itu ya itu karena satu lu percuma punya duit banyak misalnya gitu ya, lu punya punya any financial backup you have to put on one card gitu tapi kalau mental dia lu bayangin dari 60 orang dulu kita lihat dari gua paling jago misalnya gitu ya nah. kita lihat ada 60 orang kayak enggak itu ya gimana tuh <laughs> kita harus 16 besar di situ itu dulu kayak <laughs> gitu gila itu sih Benar, benar, wajib tuan, dan lu punya kesempatan cuma dua kali ranu, kan? Itu, kan? Iya, lu udah gitu, bu, sangat limit kan? Si latihannya, kan, kayak lu ya, tadi emang dijual, kan? Kurang lebih empat lima, sekali latihannya. Iya, yeah. so. uh, jadi dewan luar ya. yang dulu, ah, lu harus bisa meyakinkan diri lu untuk bisa masuk enam besar. Heeh, dan ternyata gini, semua sama. oh. <laughs> Nah, nah, itu jalan Tuhan sih udah, udah. udah. Ya, jadi itu udah emang elunya sih Jago sih. <laughs> Cek nih kita 2000 nyetir. Iya. Kenapa? Pokoknya, pokoknya, di tahun itu tuh di tahun 2020, 2013 itu diwajib itu gue belajar kelewat banyak tuh gue belajar itu. Ya. Semua gue cari tahu gimana cara nyetir, timing begini begitu, ya karena gue udah punya pandangan kalau di luar itu apalagi kita kan. Uh, bukan tim yang disupport sama pemerintah dana lain ya iya. ya kan gue suka kan dana sendiri gitu, jadi paling umur gue cuma paling, paling 3 tahun lah maksimal, sisa, sisa dari situ gue harus cari tim sendiri yang buat hire gue iya sih, itu yang, yang hmm. otos, uh, motosportnya nih yang beating nih, pemerintah belum-belum <laughs> lihat banget ya, sayang banget ada. iya, makanya gue selalu ngatur gitu kenapa sih lu gak ini, gue sebenernya gue punya investment di tahun pertama gue hmm. nih apa nih Efek networking gue satu. Hmm. Ya, kedua, wah, ketika gue mau balik lagi, gue masih punya power untuk untuk bargain bubaik. sama power untuk kompetitif itu yang susah tuh investment iya, yang itu. itu. Di awal ya. Nah, ini e kan? kita ngobrol yang ini nih, yang uh, King of Asia ini nih di luar seri di luar D1 GT ya. 1 dua Ini kita hmm. apa Jack <kuh> Jadi itu bias biasanya itu eventnya Eropa punya tuh Oke, tapi dia memasuki ma diwadah di Asia. Jadi dia mau bikin ya. Jadi kan kita ini kan nggak punya yang namanya World the True World Champion di Brasil itu nggak ada sebenarnya. Iya iya iya. Event is itu World Champion on their own event. Tinggal, tinggal. Betul. dia kayak kayak tenis, kayak tenis itu kan ya apa Open apa Open gitu kan? Iya, dia nggak ada yang bener-bener, kalau Formula One kan ada tuh, bener-bener lu Formula One. Iya, gitu. ini nggak ada, drifting tuh nggak ada. Jadi semuanya yang jago, yang namanya juga luck, juga banyak. Iya, yeah. begitu oh. juga pemainnya belum tentu bisa nyebrang, Iya, ya, ini banyak kayak Asia-Asia aja gitu kan. Ya. Yang dari Eropa nggak yeah. terlalu banyak, yang jago mungkin nggak bisa join, ya kan. Iya, yeah. jadi... King of Nation, King of Asia itu jadi barengan tuh di itu. Jadi, yang di Jepang itu juga berbarengan semua. King of Nation bedanya dia ada satu event di Brazil, kayak nah kedua. Jadi, total ada empat event. Oh, salah satunya Asia ini. Salah satunya yang di Jepang ini, yang Jepang yang iya. di Asia ini, ya finalnya di, di sini, oh, yang di Jepang, Ebisu ini. Iya, ini, ini, ini di Ebisu ya. Sekarang, tahu tau nih, lagi, lagi di Pagung, kayaknya habis panen. Nah, apa gempa bumi kan nih iya tapi bukan yang ini yang satu lagi yang west oh, apa yang ista atau west lupa wah yang hancur nih ya ini nggak hancur yang ini ya, ini nggak ya nggak nah, jadi <coughs> Ebisu itu itu trek paling susah sesudah dunia yang ini yang istin ini ya? hmm. oh itu track terkenal sedunia track nomor satu yang terkenal di dunia sama track paling susah di dunia padahal gak. creeping point nya gak banyak, banyak, banyak ya padahal cuma gitu doang kalau dipikir tikungannya gitu doang kan kalau dipikir kan iya <coughs> cuman itu susah loh sebenernya kenapa? karena gini itu track bukan drifting nya itu kan kita biasanya drifting lurus initiation gitu kan? iya yeah. ini di atas tuh kita startnya dari atas tuh udah rolling dulu sih. iya yeah, dari atas ya. ini ke atas gedung ini kan nih iya hmm. dari atur pace, ya kan? Nah. pas nah. buat turun kita harus, oke okay, kita ikutin nah. yang bisa kita chase, kita ikutin nah itu kan chicken jalan iya iya yeah. yeah. nah chicken itu gak boleh, di, dari chicken itu sampai dia mau initiation jump itu itu gak boleh di 100% on throttle Oh. Jadi harus cari face supaya pas di jam mobilnya sampai. Nah, tantangannya adalah tipsnya -tip kita lagi nyetir di mobil ya, Om. ya hmm. Itu jam Om itu nggak kelihatan. Oh, dari sebelum jumpingan yang sebelah kiri itu, itu tembok yang di seberang yang sekarang ini nih. Ini nggak kelihatan, minta banyak. itu. Hah? Itu nggak kelihatan. Jadi bener-bener feeling masuknya blind spot banget dong. Blind spot banget, makanya Kalau lu... Miss dikit timingnya. hmm Tabrakan Pasti tabrakan Oke nih kalau kita tonton ya, ini hmm. elu nih yang pertama kali ini Nah itu dulu, kan gue ya kan Kena iya? Kena aja Tapi emang udah di pasti kena di situ ya Oh, so. nah ini dia ilun Nah Nah, ya, ini, jadi, jadi Gue mau kemana ini nih, pada berarti lo di sini poin lo lu didakiti lumayan dong, ya, karena nyenggol tembok itu kan? Iya. Ya, tapi. Iya lumayan. Nah ini tuh sebenarnya clipping point ini gimana sih dia kalau si Ebisu ini? Jadi clipping poin ini abis jam itu sebenarnya tembok nih yang gue tabrak ini. Di sini ada ada ada pelang tuh yang orang orang ibu nah, tuh. Ya, ini. Nah ini. Ini outer. Ini ini outer ah coba lanjutin lagi. Nah, itu inner sini itu inner nih. ah inner abis itu dikeluarin oh. lagi. Oh, oke, okay. seandainya keluarin lagi itu racing lane ya. Eh, ah. abis itu racing lane biasa. Oh, dia ya, gue malah kembali dong. Oh, iya. ah, kayak begitu kan? Inner abis itu ya switch lagi, inner outer lagi. Gitu doang lah, langsungin ya. Oke, lu yang Loh. susah itu. Yang susah itu di sini, tuh, timing, ngatur timing, nih ngatur timing posisi mobil yang susah. Yang lagi ini aja nih, ya, yang lagi pada saat Nur ini, gua ini, yang ada di sini ini, ya. Nah, iya. Itu, itu yang susah kan dia ya, itu kan? Kecilan juga, kekencangan nanti, jadi harus pas banget, oh, ya, Iya, betul, betul, betul. Oh, justru kalau lu angle dulu kecil, kenceng, kenceng. ya. Kencang banget. It itu. Nah, sebelum jam itu diloncatin di mobil 120 aduh. Ih, sebab ada liat ininya tuh kok asal ada enggak sih lihat ininya kok? Di mana gitu ya? 120an nih. Ya? Oh, nih. Oh, oh iya toh 122 Dego. iya, 12, 120. 120an nih 128 tuh malah. oh, 138 malah. Berarti kan jamnya lebih, lebih pelan. Biasanya jamnya di 120 pas do loncat naik 138. Oh iya. Iya, iya. Dan nah, dia turun lama, nah, nah, iya, tuh ke bawah ya. Iya. begitu naik lagi kan karena mm -hmm. Nah, kalau nah, juga iya. biasa aja, dia tuh kayaknya. di sini, poin lu berapa sih, Daigo berapa? Pokoknya Daigo tuh jual satu, jadi satu, gue keempat lah tuh gitu. di sini. Kalau oh, mungkin karena lu nenggol itu kali ya. Oh, iya, iya, gua nenggol, satunya dulu, uh, oh. Daigo, duanya itu gue siapa gue lupa terus naoki abis abis itu gue gitu jadi empat itu gue satu lupa siapa gitu iya hmm. nih pas ini pasti nih Iya, hmm. ya, ya. terus satu tiga puluh tiga kan iya ini hmm. pas yang lo final nih. ini ini lo final setelah ketemu siapa nih itu gua, gua ngerawain satu pembalap Jepang. Abis itu gua, one more time sama Australia, prosnik dulu tuh, prospek tuh yang juara, juara Thailand kemarin. Jadi satu event ini dia juara di Thailand, gitu. Abis itu gua kalah di sini, one more time. Ah, Oke, okay. oh okay, gua ngerawin dong, lewat uh, mobil ini nih, kalau nggak salah nih, uh, yang putih ya, ini yang... nah, yes, ini nih. Ini ini, war -war time. ini ini ini ini ini ini time nih. ini ini ini ini ini ini ini ini ini Iya ini ini ini ini ya time ini Jadi mungkin di sini ini dilihatnya... ya. ya apa ya? Ya ini ini ini ini sih ya. Iya. Hmm. Lupa, lupa ini kita lihat yang... ya. ya. ini ini ini ini ini ini ini ini ini ah ini lu lu teroi ya apa? ini lu, pertama nih kayaknya iya ya? gua lebih bagus di masuk masuknya lebih agresif ya lebih agresif ya iya sesama bagian ya? sini di dekat hmm. ini lagi lagi lagi hujan nih kayak hujan wah bisa kalau hujan sih dah hih kering enak <laughs> iya oh, oh. jadi ini barengan kan masuknya karena dalam oh di sini lu hmm. itu eh uh, dapat 90 nih dia. Iya jadi simbol Mungkin event gue gua di sini. Tuh. Nah. <laughs> nih, habis kalau hujan itu Udah da -da -da. Nah. Iya, susah sama Ini setelah lawan MD. Mmm. -mm. Kalau oh, sama lain ini kan bagus sekali itu lain ke belakangnya. Iya. <laughs> dekat mirip-mirip lah. Oh, ketinggalan di sini doin. Tuh. So. Iya, dia jauhi. Di, jauh ya, ini pas ketinggalan ya? Iya, ya, ketinggalan dia di situ ya. Terus, <tus> Jadi bang ini trek sih enggak sangat tidak tidak gampang. Kenapa gampang kan loncat yeah. doang. Yeah dan harus minim handbrake di sini nggak boleh kebanyakan handbrake juga oh gitu minimal handbrake justru justru minimal handbrake kalau makin handbrake banyak mobilnya nggak mungkin bisa keluar oh gitu, gitu. Nah, kalau kita lihat yang nilo tuh Diego Saito nih atau oh, sama si Diego ini eh, lu yang oh dia kan pertama nih ya? Ya yang pertama, ya gue cuma bisa ikutin aja lah, alamak, abis gitu gue bisa nge-nge-nge-nge Tapi itu mungkin dari Angus juga tinggalin gini ya, jauh ya Power ya. karena beda ban om Satu, beda ban, rasio, gitu-gitu beda Gerbok sama Nah nah ini nih yang fenomenal nih, ya. nah <laughs> Nah ini lu bisa kasih nge kejelasan -nge gak nih, ada apa di sini nih? Jadi sebenernya ini gini ini itu yang gue pikirin juga sama sama Diego dan tim setelah, hmm. setelah setelah kejadian ini kan kita kan satu trek kan, iya. Jadi, dan juga gue juga jelasin ini ini semua psikologis sebenarnya. Nah, hmm. hmm. jadi kalau lu bisa lihat peluang yang gue di belakang, hmm. berarti jadi posisi Diego itu nyetir lo gak bisa nengok lawan lo, lo nggak tahu lawan posisi lu di mana beda kayak trek trek lain. Oh. Lu okay. cuma Gak bisa ngelihat lawan lo itu di posisi tikungan yang ujung yang hairpin, yang ini nih, yang, yang di sini nih. Coba. Coba yang di, mana nih? Coba di. Terus, terus, terus, terus, terus lagi. Nah, iya ya, <tuh> lu cuma bisa ngelihat lawan lo tuh di sini. Oke. Okay. Jadi, kita kalau lo, lo nyetir sekencang apapun, hmm. terus lo nengok di sebelah mobil lawan lo nempel. <tuh> Kita tuh punya mindset tuh lawan dari ujung-ujung nempel kita, Om. Oke. Karena Jadi kita pas loncat kita kan udah fokusin ke kanan terus kan, ini nah. kita terus kan, lihat tembok, lihat outer zone lah, baru bisa nengok kiri tuh di sini. Oh, gitu Pak? Aneh. Waktu gua lawan, gue lawan Daigun, kalau hmm. lu bisa rewind, yang gue lawan masih di belakang, gua tuh cuman gue tuh cuma deketin Daigun cuma di situ. Coba lu deh. Yang ini, Misalnya ya. gue jauh sebenarnya, nah play aja dari sini nih. Nah ini ya, nah, itu, tapi... ya. Sih kan gue jauh nih ya di sini. Iya, berjarak lah, lumayan jarak lah ada dua tiga mobil. Nah cuman di sini dia baru bisa nengok. Nah kita gitu, tuh, dia baru ngaso, lu dekat tuh. Iya, yeah, jadi di situ dia baru bisa ngeliat. Wah dia deket nih. Berarti dia punya pikiran bahwa sepanjang jalan lu dari inisiasi sampai dia Iya, lu nempel. gua nempel, makanya dihajar lagi jalan keduanya sama dia. Padahal hmm. lu nempel kan? Padahal lu hmm. nempel kan? itu seitu, bahkan hmm. dia nge-track paling susah, kan? Oh... <guk> Jadi pak, salah satu kenapa bisa dari pemelintir adalah psikologis. Ya, iya, bukan buka karakter. Di. Nih ya, gue liat dari sini ya pas yang... Mungkin nih, gua ada yang angle yang lumayan bagus nih. Nah ini, ini satu lagi nih dari sebar 33, tiga gua atau siapa nih? Dia angle lebih lebih lebih lebih lebih bagus videonya. Oh, ya. Oke nih, ini kelihatan banget nih. Ah, itu kan udah ditempel dari awal tuh di sini. Nah ini, nah ini tuh kelihatan banget nih. Ini angle-nya lebih bagus soalnya. <tuh> nah ini kan udah ditempel sama dia. Luas. Yes. Yes. Nah dia nah, nah, Ini kayaknya bablas tuh. Mobil lu didorong kelihatan tuh, bang. Jadi mobil gue terima mobil didorong Nah, karena mobil karena mobil dia lagi kencang, ketabraklah mobil dia gitu. Iya, gue pas ngeliat ya. ke video yang sebelumnya gak gitu kelihatan gitu didorongnya. Iya. Mungkin nengok kamera kali. Pas gue dapet yang ini, gue ini mah didorong mobil lu. Tuh, ya, ya, bukan <laughs> bukan iya. Jadi bukan luah. Iya. Iya ngerem gue. Nggak mungkin nah, sekarang nah, kalau ya. di situ ngerem. Iya kan? Kalau lu posisikan di situ nggak mungkin kalau di situ posisi ngerem udah pasti lebih anjir lah gitu gitu. Tapi emang iya. itu mobil dan karena iya ini yang lu bilang kalau angle lele kecilan, kencang dia angle kecil sini boleh gitu. ya. kecil. kecil makanya kalau lele itu dia masuknya nggak bisa sama harus bareng iya itu terus, terus pokoknya, tuh, nah, didorong tuh dia menjadi oh iya tapi ya. jadi pas pas pas loncat itu lu harus keker juga jarak dengan angle mobil ya gitu hmmm makanya gue bilang kenapa ini psikologis kalau ngelawan orang-orang ini ya psikologis bukan masalah kita nyetir jago nih buat tempatnya oh. gak bisa tikisnya dimainin tikis dimainin nih. <laughs> iya disini tuh <dia> badan banget <laughs> gue pas dapat video ini baru gue ah, baru gue ngerti kenapa dia nabrak itu ya karena emang anglenya kecil nah. dia tuh kecil tuh sambil kecil ini ya kan? anglenya kecil dia ngedorong mobil dulu iya. tapi mau otomatis ngedorong ya? dan otomatis dia mau gak mau harus nge handbrake mobil juga karena ibu ya harus tahan karena kan kalo gak gue kedorong terus kan iya bisa dua-duaan nabraknya kan oh cuman ya gue mainin timing aja pas udah dia udah mau dorong, udah deket baru-baru lepas mobilnya ya oh. jadi gue jadi bumper sandaran mobilnya dia dulu it. Nah, yeah. itu udah trik nyetirnya kayak gitu om karena lu udah tau lu ditabrak ya kan <laughs> Hmm. Tapi, kalau yang pertama, last raja tuh, dia pas nabrak eh, hmm. Tapi yang udah ke bawah tuh, trik tuh biar ya udah kan, gua breaking point di sini nih. Lu tahan gue ya, udah gue tahan gue, tak, tak, tak, tak, tak, tak, udah gitu, udah gue rilis mobilnya ya, nabrak nah, lah ya. Tapi ini ini mesti pas banget, ya. Gitu. Belum rilis mobilnya, mesti pas banget, loh. Udah ngerilis mobilnya pas banget, <laughs> kan? <laughs> kalau lu gak, nah, lu juga nah, nyem deh, ya, berduaan, nyem deh. Pasti gue nyem deh, itu gua benar bener ngepas pas banget iya kalau dia kalau nyender dua-duanya gimana, Dik? Nah, pun perhitungannya gimana nih, Pak nih? Was, yang lagi urutan pertama lu. Kalau yang nyender dua-duanya tetap DaiGo salah karena kan dia nabrak gua duluan. Oh, iya. Heeh, posisinya. Pas urutan pertama ini enggak ya, FPT si siapa nih? Waktu urutan pertama. Dan, oh, yang oh, pertama ada Tentax DaiGo, cuman kan gua finish drifting ya Dia kan gak finish kan kalau misalnya oh. gua nabrak juga. Di dia dia kata tapi itu kalau berasa lu deket aturan pertamanya lu nempel jadi ya udah bahasanya kayak muti hantem ya kan Iya jadi tuh vi video itu cukup legendaris tuh buat iya, di iya. Indonesia <laughs> kalau orang lihat yang ini akan ngerasa sih ngedorong kalau video yang tadi itu yang teman lu itu tuh karena nya agak berbeda yeah. kan nggak gitu kelihatan ngedorong kalau di sini kelihatan banget dia nggak dorong dulu sih, karena emang angle-nya -angle yang -angle -angle kecil sih jadi beneran di posisi itu, karena kan sama kayak waktu di Ebisu yang juara 3 kan sama oh, itu oh, gue belajar oh, dari oh, situ oh. juga gak? iya, udah afal ini ya udah afal emang, ini track favorit gue track favorit? <laughs> iya, emang ini niat unsalhatun niatan gua pertama kali ikut di wajipi, gua pingin menang disini kayaknya ke Jawa sampai yang juara 3 sama juara 1 Kali <Gülüyor> oh, juara 1 yang ini nih ya soalnya nih ya yang juara 1 ya yang ini ya yang two of passion, yang di wajipi juara 3 yang lainnya Degosaito lagi ya, anjing banget deh. Ya. oh <Gülüyor> Degosaito <Gülüyor> Degosaiton <Gülüyor> <nanti. Gülüyor> tapi sih jujur sih gua agak-agak berkali-kali gue disini, berkali salahnya di Mami oh. ya kan Nih, nih anak main klik kata, eh enggak juga pas gue liat video ini kok kaget oh iya ternyata nabrak dia si Dagon yang Iya yeah. ngerjalan psikologis semuanya udah iya iya iya gue baru gue pas yang tadi ngomong pertama-tama lu bilang Kalau lu kecil yang lu kenceng banget tuh kalau dari situ iya yep, pantes nabrak <laughs> panceng om, gue kan sebelum di 1GP yang event itu kan gue emang ada training dulu sama pembalap, pembalap lain gue nyetir, oh. gua duduk di sebelahnya, gue pelajarin terus gitu loh oh jadi gue apa sih? duduk di, di samping? Kan? Kan? pertama kali, kamu dulu? duduk di samping orang lain dulu, ngeliatin cara bawah ya? iya, gue waktu itu di sida itu bawa mobil deh kan, terus ada ada kuniati, ada kunis, terus ada, ya. ada, ada rame lah. Pokoknya lah di situ tuh, apalagi pada latihan misal. Hmm. nah itu, gua, eh, uh, gua, gua, gua ikuti di sebelahnya tuh. Gue perhatiin, gua gak perhatiin track, gue perhatiin orang yang nyetirnya gimana sih. Bisa tandem, bisa deket-deket hmm. gitu kan? Oh begitu caranya, gua <laughs> ya udah, gua ikuti musim <laughs> Tapi lu sebelumnya udah cobain tandem. Sebelum nyawa itunya? Udah pernah nye... Udah... Udah... Udah... <tuh> begini, udah, udah. Cuman kan ya, semuanya yang agresif... Yang agresif supaya bisa nempel, itu kan yang susah om, yang bisa keep up. Terang ini berjarak, eh, berjarak gitu kan. Nah, untuk nah, bisa nyeeeng, gini-begini ini, yang dari momen ini ya. Yang yang... Yang ini. Ya. <tuh> ya lu gak bisa belajar cuman dari omongan, harus orang lu gak ada orang. Iya, iya. Bahaya itu sih, yang, yang, yang pentingnya tuh harusnya... Di situ sih. Nah, iya makanya kayak di arsila lah kayak di apa, -apa. jadi sebenarnya udah kebiasaan jadi begitu nyepir ya iya, iya benar. ya karena benar. didikan uh -uh. karena didikan di wajib itu kan nggak ada beda sama dalapan lain kan di wajib itu lu harus dekat hmm. Kalau lu berjarak sedikit lu off kalah walaupun melawannya punya mis mistake nih lu off lagi nih buat nyari aman nih lu kalah juga Oke, jadi setelah kamu menang di Dewan ya lo harus nekat deket tapi dengan nyantai. Bagian nah, kalau gini... diatas pertama, nyantai jadi kebawah anu. Oh, oh. kalau Dewan Gipya kan pertama kan dia uh, sistem penilaiannya ada mesinnya kan nih? Jadi, ada, ada, jadi emang ada ada sensornya. Jadi kayak berapa berapa berpoin tuh. Kalau FD kan emang lagi penilaiannya kan pure orang kan nih? Orang ngelihat ke Sion ya. sebenarnya ada sebenarnya secara Menurut gue secara game Game game menurut gue dilanjuti dengan adanya uh, DOS itu menarik Siong oh. Cuman kadang-kadang In some point They, kill, they killing the game dengan caranya gini Dengan? Uh, dengan satu chance, chance untuk orang masuk ke battle itu kan dikit Emang ya. dipadetin Kadang 16, kadang 24 ya kan udah gitu antar poin misalnya om oh, 9871 udah gus 9872 nah bedanya di mana itu yang kita nggak bisa baca oke yang tapi iya. bagusnya kan kita bisa tahu karena kita itu kan mesin kan hmm. jadi kita bisa tahu tuh nanti pas habis latihan itu poin kita berapa oh keliatan tuh ya hmm. kayak modelnya atau apa ini ya tenggelam ya. itu ya. hmm. persis persis jadi ketawa, cuman bedanya ya gitu nggak enaknya. Makin kesini di Juanji, satu dia cuman fokusin sama penilaian dari Josh. hmm.. dari bukan orang. Jadi yang saat gitu uh, ini ya, perspektelnya. Perspektelnya? Iya, jadi susah tuh. Ya kan, o otomatis kan angle di belakang lebih dikit dia gerong dari yang depan. Iya yeah, iya. Yeah. Nah jadi dia baca baca beberapa baca baca bacain poin, gitu. Oh, wah, emang nah, itu kali sempat ada yang draw? Uh, poin juga draw, tapi gue bisa menang gitu. Nah, hmm. poinnya beda dikit, itu dilihat dari poin uh, passing kehilangan kita lagi tandem ya. Kan beda, depan belakang kita kan angle lebih kecil lah, kan Mas? Iya, iya, oh, iya, pasti sih nggak itu mungkin. Mau... Iya, iya, iya. Itu yang nggak enak iya, ya di sebuah gua. Jadi subjektifnya, konteks kita bisa uh -uh, subjektifnya, Mas, bisa yang counter uh, penilaian-penilaian di drifting, jadi hilang kayak berketinggiannya sama mesin hmm, jadi lo lawan board lah ibaratnya Saya so, ya kayak lawan kayak lawan board gitu jadi ya, emang dikemas bener-bener totally exhibition om hmm. entertainment di wajib itu gitu gila juga ya bukan sports ya, apalagi kalau lo disponsorin kayak misalnya Toyota Tires gitu main event itu pasti ya, punya advantage ya, ya, ya, lah Oke. Eh. Uh, gua ngomong kayak di 1GP kemarin yang FD ini kayak King of Asia ini yang lain yang pernah ikutin lah balapan mereka adalah kayaknya sih kayak kita di RC? Ya, oh engga 12 om oh. engga ada cuma apa harus berat mobil gitu apa gimana? harusnya uh, cuma safety nya harus um, masuk kategori safety nya ya.. masuk.. eh.. Uh, keperluan nah, aja safety ya berat mobil sisanya.. Bisa. sisanya mesin bebas, mobil bebas, ban bebas, terserah. Ya. tapi Boto. sekarang.. Hmm. sekarang kayak di RDS itu ban di lock di 265 ukurannya Saya sih di lock oh jadi size doang yang dia lock tapi bukan jenisnya ya bukan bukan merek ya, bukan itu maksimum size nya di lock cuma di dua enam lima gitu makanya kalau lihat RDS sebenarnya lebih kecil kecil dibanding us. Oh oke. Okay. <laughs> itu nge lock si size okay. player nya dua enam lima, ibarat tuh pakai ring enam belas tujuh belas juga boleh itu. Boleh no, pokoknya maksimal di delapan belas dua enam lima, sisanya bebas seperti gitu. Oh. Mm Heeh. -hmm. Mm -hmm. Kalau di us kan bisa dua enam lima, bisa dua gitu. sembilan <laughs> Itu baik berarti lah. Iya, itu juga membuat kan, hot rod seperti oh, ya, mm -hmm. ya, apa itu. Makanya dia pakai dua dua sembilan puluh melawan dua enam lima ya apa-apa, lah gimana Splitnya. iya Iya. gitu jadi ya sekarang yang sekarang udah dilok di dua enam lima. Tapi, menurut gue juga wajar lah uh, lebih waras karena standar ban untuk pabrik keluarin untuk ring delapan itu kan dua enam lima. Iya sih, ya mungkin yang hmm. pabrikan dua kali ya biar bisa jualan juga. Ya, kan. uh, nah, untuk undang. Kayak dulu kan gue di di di, di akilas ini zaman dulu gue sempet pakai 275, 285. Hmm. gitu. Tapi Engas, kan ukuran lebih besar, ukuran lebih gede makin makin traksi lebih lebih enak sih jadinya. Iya dong. Kayak waktu lu pakai ban Palino yang buat racing kan beda kan sama yang, iya, yang ke RC. aja. Iya <laughs> <laughs> ya, sama kayak gitu karena lebih Gila, itu panggil dua 26, biasa dua enam puluh, tiga ratus anjir. Kenceng bener, nah, iya, gak pake dua puluh lima, pake tiga ratus. Gue udah, lari jauh. Iya, iya, beda, beda. Eh, apa? Iya, kelelawarannya nih, iya, ya. Sekarang sudah terjawab nih. Kalau orang yang nonton nih kan, pada sibuk <tip> mengakulasi... eh, uh, apa gaya nyetir di waktu lagi di ini? Sekarang sudah terjawab. Orang ngerti gue turutnya waktunya kenapa? <leng> <tuk> <tuk> Makanya psikologis ya emangnya Psikologis tapi sama sih, ya kita gimana arti juga psikologis sih emangnya Kali justru kalo menurut gue <tuk> ini, justru kenapa salah satu gue tekunin di ya, Karena di RC itu kan kita ngelawan nerves gitu, Ong ya, ya, kan? Iya kan? Untuk orang-orang adalah Jadi gimana caranya itu untuk bisa se-relax-relax mungkin Iya kan? Itu, Betul. Itu. Karena kalo menurut dia tuh jadi beginilah, otak mana-mana lah ya lu bisa bisa begong sesaat atau kadang-kadang <tuh> <tuh> iya terus kita kan punya iya. diarsi kan ya ya waktu lagi kita sering main kan kita punya drive untuk mainnya kan tinggi yeah. adrenalin saat kompetitif kompetitor tuh tinggi gitu loh kan. jadi yeah. it, itu yang ngaruh gua sebenernya gua main di sini gua dalamnya ngaruh di bas penggetir hmm. di situ klasiknya terkait kebaca ya kan kita kan kalau main arsi tuh nggak baca nggak baca lawan ya kan nggak baca yeah. track gitu kan gitu Sebenarnya treatmentnya sama kayak, buat standing di beneran biasa itu sama, nggak ada bedanya. Cuma beda jari maya nyupir aja. Jari-jari ya, sama kaki doang, nih, kan? ya kan. kayak kaki gitu lah menurut gua secara mentally yang kalau orang-orang main RC, menurut gua mentalnya top sih. Untuk buat di, di event kita, kayak kita bikin ya om apa, kayak event lokal, event-event RC ya, ya kan. Hmm. Yang main-main obo main nah, itu semua mentalnya. K kelihatan lalu, gitu orang gue saya ngebaca orang mentalnya gago goyang ngaco ya kelihatan iya apalagi buat di di mobil beneran ya gitu ya iya benar beneran orang bener. mentalnya bener. yang kita tembak ciprak terus dia bakal naksuan lagi ya kan iya jadi belajar baca apa sih e raut muka orang lah ya kelihatan nih kalau joker festi nih yang ya, kalau joker festi sih nih, nggak kelihatan nih dia panututang <tis> bener kita, kita kita jadi gak tau kalau dia panjang karena. Iya, benar. jadi emang emang emang emang susah karena kalau misalnya apa namanya kita bugup juga, kita hmm. kita takutan juga, terus ee, apa ya apa ya itu bakal jadi kacau, lanjutnya kan jadi berantakan kan, Rom? Iya iya, benar benar benar benar. Kayak dulu kayak mikir uh, mikirnya kemana-mana atau enggak? Gitu, iya, padahal iya, lu iya, mikirnya yang kami itu gitu loh iya mm -hmm. <sambilkan> sama juga di misalnya di RC atau di mobil kita, ke kita ketika udah dapat setup yang enak, terus kita simpen lagi ya iya, sih bener bener-bener, tinggal nah. ngepacain ya. driver yang lain yang bawahnya kayak gimana? iya kok aneh, kalo nyitir-nyitir kayak di luar gitu kan, kayak tanding-tanding di peta yang mana-mana itu itu oversize gitu oh, iya bener-bener masih mental banget tuh, kayak ada tanding di wajib beneran tuh iya wajibnya Iya ini syarat nih ya covid nggak bisa mana mana kita sekarang. Iya. Yeah. Nah, kalau kalau nggak sih seru banget sih bisa keluar keluar kayak dulu lagi. Iya. Ano. Mm. lu, karena hmm. buat yang drick ini yang yang mobil satu besok temanin satunya kalau tahun depan kita open gate kemana nih rencananya? Lo ada, ada ada ada rencana? Sebenarnya kan terakhir tuh sebenarnya 2 tahun lalu masih dijanjiti ya, om sekarang nggak langsung. Nono. Hmm. Ya, 2020. Oh. Sekarang kan udah sebulan ya. Yang iya diwanjipi di Cina kan itu masih dikontrak kan dalam dua ya, nah. tahun lalu. Terus abis itu gua dikontrak lagi sebenarnya sebelum Covid ini tuh gua udah dikontrak sama di Cina lagi. Gitu. Cuman karena Covid ya jadi enggak ada ujungnya. Gitu, iya. berarti kalau paling enggak awal dibuka pasti lu balik ke situ itu lagi kan? Balik ke Iya pasti ada cari cari peluang, cari cari peluang lagi gitu. Problemnya kan sekarang guanya susah keluar negeri nih kan? harus back and forth kan. Iya. Iya, iya sih Betul. kalau main di US itu juga bisa sebenarnya cuma kalau main di US kan juga harus harus stay di sana untuk enam bulan ya kan Iya iya karena lo lebiketan putar kan oh hmm. uh, tiket juga mah murah ya kan Iya itu jadi ya, ya agak agak lebih berat gitu kalau misalnya Jepang Jepang aja sih masih mal Cuman ya karena karantina ini jadi susah ya Iya iya, mulai iya. Oh, 2022 lah kayaknya emang baru buka. Kita bisa juga keluar, gua juga ah udah capek banget lah ini. Soalnya ya, ya. kondisi parah juga sekarang. Bener. Coba sebenarnya mimpi gua sih sebenarnya bukan <laughs> bukan lagi tanding di luar sih Om lah, mimpi gua di drifting ini gua lebih ke apa yang bisa kita kembangin sih sebenarnya. Iya dino juga lumayan tuh sebenarnya. Iya se itu itu paling penting gitu loh. Jadi kayak Kayak dengan sebenarnya dengan banyak event drifting ya yang berbau drifting atau mm. arsi maupun yang beneran sebenarnya itu udah membantu nya secara tidak langsung. ada orang virtualnya ya kan. Iya. Yeah. Nah, kan kita kemang drifting kan banyak kan. Ya, gimana caranya orang-orang yang nggak bisa ikut satu dan satu ini bisa evolve di dunia di kategori cabang lain tetap olahraga drifting gitu kan. Iya, yeah, ya yeah, benar-benar sih. Gua juga ya, kan dari ya, Nah, yang hmm. aksi atau yang dia, yang beneran kan? Oh, harus beneran. Mau virtual yang dari handphone, atau mau yang dari simulator gitu kan? Iya, itu gua kan, tuh di simulator. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> itu ya... Iya, <laughs> lu <laughs> harus kebiasain. Iya. Hmm. Tapi emang gini <laughs> gak bakat gamer kali gua. Iya, <laughs> <laughs> <laughs> yeah, so, gua juga... gue kayak gini, kalau misalnya bukannya untuk menyombong, tapi kan harus ada orang yang bisa uh, harus ada orang yang bisa ngulangin sejarah gua gitu loh. harus Jadi, ke depannya siapa you know? ya dong iya saat ini kan gua ya satu beberapa ada kan itu loh loh yang yang bisa ke US yang bisa ke Taiwan karena itu sebuah portfolio buat negara buat gitu, gua ya ini nih intinya gitu, negara mengundang iya. lo nih iya, yeah. coba kan sekarang kita ngeliat diwan, ngeliat FD kan, orang keren ya gue yang udah pernah kesana, sebenernya bisa kalau kita ngomong dengan level yang sekarang ya yang, hmm. yang kalo dulu kan waktu gue kesana kan masih, masih kecil banget terus masih bener belajar kan iya yeah. Kalau sekarang udah tahap yang untuk standing kesana ya buktinya diwan GP tahun lalu aja masih lu masih bisa juara empat masih bisa compete gitu kan ya apalagi, emang ya, cerita juga ya. ketika ketika gue ngomong kayak begini terus orang bilang, wah lu kan uh, beda lu pembalap ya semuanya ada nolnya gitu orang loh, iya kan iya tinggal mau start enggak gitu kan iya gue yakin kok, maksud gue uh, bisa di kan, gue update yang keluar tanpa satu dukungan negara tuh banyak pakai duit sendiri gitu kan hmm. Iwan sampai gua uh, gak propose di tim-tim lain untuk dikontrak jadi tim driver gitu sampai segitunya ya itu bisa gitu loh iya nah, apalagi ya. orang yang sekarang punya ya. financial yang lebih bagus iya yang bagus juga ya. nah lu tuh yang di Iwan itu lu bener-bener pure cuman dikontrak driver doang kan jadi driver ya iya ya. yang terakhir gue dilanjuti itu udah, udah bener, -bener di gaji iya tuh, musiknya harusnya orang Indo bisa ya Kayak begitu ya <tuh> Ya sekarang kita makan sama-sama nasi om hmm. Wah, orang Jepang ya kan sushi juga kita bikin juga sushi sama aja, apa beda <tuh> aja ya? yang beda cuma satu yang beda disiplinnya beda iya sih, Indo tuh disiplinnya emang, emang <tuh> iya sih. jadi ini yang gue belajar juga akhirnya ini uh, yang buat gue akhirnya punya mindset Parts bagus, belum tentu ngebawa lo nyepir bagus. Iya, yeah, iya yeah, bener. Jadi itu, itu gue setuju tuh, yeah. Jack. Setuju banget. Parts, ya. lu oh Karena gue pernah nih, Om, nih pengalaman saksi mata gue, gue liat datang. Gue ke Mehan waktu itu. Lo tau Mehan kan, Trek Mehan yeah. kan? itu ada Nauki dan geng-gengnya lah. Iya. Yeah. Jadi, gue kan gua kan pernah liat di WGV segila apa orang nyepir. Hmm. Ketika lu turun ke bawah melihat pembalap grassroots, terharupnya ya di mekanik yang gua liat ya, lagi ada kansai drift festival, oh. itu nyetirnya menurut gua lima kali lebih gila dari orang di WGP om. Oh ya? Lebih, lebih kan? gue bisa nyetirnya lebih sedeng ya kira. Gue yang yang yang udah di WGP udah pernah menang gitu ya di situ oh. ya. Oh. Gua niat berawal untuk melihat orang-orang nyetir begitu. Kenapa? Dengan dia nyetir seperti itu, spek mobil dan kaki-kaki yang kita punya seperti di Indonesia sama, Om? Oh, yang bukan, ya? yang bukan yang bukan tipe full spek balap gitu, gitu ya. Iya, jadi waktu gue gua, gua, gua, gua datang ke bawah, gue ngeliat kaki-kakinya, gue lihatnya. Cara bikinnya, dan lain-lain. Ini kan ada yang mobil kita nih, lebih bagus lagi dari mereka-mereka ini. gitu ibaratnya mereka pakai mobil standar lah, ibaratnya standarnya mereka gitu iya kayak lu maik mau jadi dua e gitu loh, lu nyetir kayak lu nyetir kit -nyet lu sekarang tapi lu jadi dua e ya paling oh. nakal ganti, pair, gitu hmm. doang iya sih ya. Ya, nah, nah itu yang buat gua, itu yang kebuka ya. mindset juga. akhirnya, oh berarti semua mobil itu punya namanya basic potential iya Hmm, gitu, ya, nah, semuanya kan semuanya mobil driver yang bisa maksimalin hmm. apa enggak gitu kan? nah problemnya di Indonesia adalah kalau lu pakai barang standar kadang harus kalau gengsi, nggak Itu standar ya. <laughs> iya. jadi contoh misalnya gue lagi bikin mobil, lu pakai kaki standar, wah enggak enak standar harus gengsi, brickwork, sih sebenarnya itu matter of the alignment numbers kan, Cuma ah, ya. saya setting ya khusus loh kan betul betul betul padahal betul-betulnya sekilo betul, bisa betul. bisa eksplorasi settingan standar Ini. itu sampai mentok ya kan sampai mentok terus gue juga liat soknya juga orang-orang soknya pakai sok-sok biasa yang bener aja tebel nggak pati ada ya. per ya kan ada oli gitu loh Gila ya, untunglah hari itu sampai gitu ya berarti gitu, kan? <tuh. umatnya tuh> gitu. ya, itu orang apa disiplin ya beda ya kan iya iya betul ya sama kayak yes. di atas juga kan, gue sekarang pakai raki udah males orang bilang, wah oh, nih pakai kitnya mesti upgrade apa, ya lu update skill lo latihan dulu, ya kan bener, drafting is all about skill, drafting skill, bukan masalah ya barangnya, barang itu mendukung skill lo lah, tapi percuma kalau barang itu mendukung skill lo di bawah, ya kan ya, yeah. emang harusnya skill ya. di atas dulu kan, skill di atas ketika uh, part lu mulai lama-lama ngedorong lu mungkin naik gitu kan. Bukan part lu yang di atas. Makanya kan? naik Iya kan? Bener. Yang jadi, baru itu kan selalu skill di atas daripada mobil. Iya. Makanya gue juga suka ya. tuh, ya lu part lu harusnya dibawa, dia bawa skill lu. Jadi skill lu tuh didorong nge-part. Jadi kan makanya lama mungkin naik gitu kan. Bukan, ya. Iya. kan kebanyakan partnya tuh di atas. Skill lu sudah itu yang kita dulu salahnya di Indonesia gitu-gitu Banyak barang-barang uang barang barangnya sayang kan, barang-barang yeah. uang gitu Iya, yeah, karena salah aplikasi, karena salah tuning dan jam yeah. dulu Jadi, jadi udah, udah beda mindset-nya Iya sih, karena sekarang ini kan berubah mindset itu Iya yeah. Ya yeah, mungkin juga karena gini ya, kalau gue nanti olah, olah drifting ini Indah dilihat Tapi lu gak indah di gitu loh Susah, ya kan Lu gak bener gak kayak mungkin kalau otomotifnya lain kayak touring atau apa ya ya itu kan eh, menarik nggak? Ya kan? Iya. Yeah. Kalau drifting ini That's kan that. orang lihat indah, kayaknya e gampang, padahal nyetirnya kan harus eh, lu? Oh. Uh. Ya, kan nggak bisa turun langsung bisa, uh, ibaratnya lu bisa drifting ya nggak bisa gitu kan? Lu mesti belajar. Benar, benar, ya, benar, benar. Jadi emang drifting itu ya untuk di kalangan tuner mobil yang beneran juga suatu hal yang baru dan Akhirnya aku sudah mengerti nih arahnya kemana gitu. Iya, iya benar terima kasih. Jadi kita horsepower itu bukan jadi acuan sekarang sebenarnya om. Betul. betul. Jadi lu punya seribu HP, gue punya lima ratus, enam ratus, plus seribu, gue pasti lebih kencang belum tentu. Yang kita lihat adalah power band mobilnya gimana Iya power bandnya lebar atau enggak, kan gitu aja kan. Ini kayak power band ratio. Jadi jangan heran dulu waktu gue ke Jepang. Wah SR, JR, JC, SR, waktu latihan. Dulu waktu sempit, odai Baguo terakhir. Tahu baru punya R 35 itu kan yang yang tridi. itu Finalnya lawan Nakamura naik SR 20 sama larinya. Ayo. Dia baru breaking sebelas, Nakamura yang salah di mana? Iya, skillnya berarti yang bawaannya maksimal berarti kurang. Iya, ya. mobilnya nggak mm, bisa maksimal karena skillnya nggak bisa dorong mobil itu secara maksimal ya. Benar, karena kan yang kita lawan itu kan adalah torsi dan dan uh, spin ya kan. Um. Semakin HP besar, otomatis spinnya makin banyak. compare sama HP atas pasam lebih dikit ya kan? Iya. Ya, itu. Tinggal dimainin power bandnya sama kayak arsi. Oh iya sih, hmm, rasio ya kan. <laughs> ya, ya gitulah Jack. Ini udah cukup panjang nih kita udah lebih dari tiga menit kayaknya nih. Iya. Ya, ya Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sudah terjawabkan yang penting dari sumber yang terpercaya <laughs> untuk mengenai ini. ini King of Asia final ini nih fenomenal banget nih. Karena Diego tertipu gitu kan. I'm cukup viral di TikTok terakhir tuh, ini itu tuh, di dapat ini piring abis habis gue menangin yang ideas, ramai di TikTok. Iya ini mah, eh, jadi menarik dulu gitu kan, Amedio, ya, Raja Kalang-kalang ya. dengan, tapi emang <tuh> kondisinya kelihatan gak sekarang sudah terjawab, eh, video ini kenapa Diego nabrak, kenapa Diego melintir, udah ketahuan ya kan? sumber ya oh, orang doa ini om peran <laughs> nah, doa, dari ibunya orang doa orang Kurang doa itu doa, doa, doa, <laughs> ya udah Ajekship, thank you banget nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya mudah-mudahan covid Siap, dua minggu ini tanggal dua puluh kita bisa DM lagi sih mudah-mudahan udah lancar ya eh. mudah-mudahan udah lancar, hmm kita dapat track baru ya kan? Iya, yeah. oh ya pindah pindah pindah track baru ya dengan mudah Tanggal dua puluh kita, tanggal dua kita bisa AMC. Oke, okay, Jack. Yeah. thank you ya. Yeah, Om. Yo. thank you Om ya. Oke, okay, yuk, Oke, okay, thank you. Bye, yo, thank you.